Bendera merah putih amanat Rasulullah melalui mimpi Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Kyai Haji Adnan Anwar mengungkap bahwa ulama Nusantara sudah meracik konsep NKRI jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni tahun 1783. Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi ada jarak 162 tahun lamanya. Dokumen tersebut merupakan hasil Batsul Masail di Masjid Baitur Rahman Aceh. Isi dokumen itu menyebut bahwa jika Nusantara ini menjadi negara, maka namanya adalah Al Jumhuriyah Al Indonesia. Saya sudah melacak berbagai dokumen dari Aceh sampai Patan di Thailand, bahkan ke perpustakaan di Berlin menemui Profesor Bastian bahwa nama Indonesia baru ditemukan oleh Barat tahun 1892. Padahal nama Indonesia sudah ada pada tahun 1783 dan dibentuk oleh ulama-ulama di Aceh. Ungkap Kyai Adnan Anwar. Kyai Haji Adnan Anwar juga mengatakan bahwa NKRI sudah sangat Islami karena banyak ulama terlibat dalam pembuatan konsepnya. Habib Idrus Salim Al Jufri pendiri Al Khairat di kota Palu, Sulawesi Tengah yang juga adik kelas Mbah Hishim Ash'ari mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW dan pesan dalam mimpi itu adalah nanti kalau Indonesia merdeka benderanya adalah merah putih tambah Yay Adnan Bahkan Muktamar NU tahun 1937 atas pesan Habib Idrus Salim al-Jufri Bahashim Ash'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno adalah pemimpinnya. Ulama-ulama kita sangat cinta NKRI. Bahashim Ash'ari sering menangis ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya bahkan ada pencipta lagu nasional Indonesia yang berasal dari Habib atau ulama. Makanya jika ada yang ingin mengganti Indonesia dengan negara Islam atau khilafah, maka sesungguhnya mereka tidak belajar sejarah dan mengingkari perjuangan dari ulama-ulama Nusantara, Tandas Jai Adnan. Habib atau keturunan Rasulullah yang menciptakan lagu nasional adalah Habib Haji Muntahar. Tokoh dengan nama lengkap Muhammad Husain bin, bin, bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Muntahar ini menciptakan beberapa lagu nasional di antaranya Hari Merdeka, Himne Indonesiaku dan Berghayu Indonesiaku. Selain Habib ada juga lagu-lagu kebangsaan yang diciptakan oleh para kiai atau dari golongan pesantren seperti misalnya Kyai Haji Wahab Hasbullah menciptakan lagu kebangsaan Subhanul Wathon pemuda cinta tanah air atau yang terkenal dengan sebutan Ya Lelwaton atau juga Kyai Haji R. Asnawi Kudus yang melahirkan syair kemerdekaan yang masyhur di kalangan santri kudus. Berdasarkan data-data tersebut, tentu sudah jelas bahwa NKRI sangat islami karena pengkonsepnya adalah para ulama. Oleh karena itu, mari kita syukuri keberadaan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan yang menyatukan berbagai suku bangsa. Jangan sampai warisan para ulama ini kita rusak. Para ulama sudah mewariskan, saatnya kita melestarikan. Menjadi muslim kafah, tak harus mendirikan khilafah atau NKRI bersyariah. Mari kita kibarkan bendera merah putih, bukan bendera lain. NKRI harga mati, bukan basa basi. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like ya, and subscribe. Mantap-mantap cuy official.